di sini tentunya kabar bahagia ini datangnya dari Bang Basuki Surojo bersahabatnya di akun Instagram pribadinya. Bang Basuki Surojo mengunggah sebuah postingan foto bareng Abang Bilar. Wow, tentunya ini proyek terbaru dari Abang B bersama Kobas persahabat ya yang mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Amin ya robbal Alamin. Dalam postingan tersebut ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Bang Busukin mengatakan persahabat ya Coming soon at kingbananacrispy.id Wow sudah dipastikan Ini bisnis terbaru Rizky Bilar pasabat yang bersama Koba mudah mudahan selalu diberikan kelancaran Dan kesuksesan untuk bisnis terbaru Abang Bilar persahabat yang selalu support Selalu mendukung untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya, para sahabat tentunya kita melihat ya, ini lagi rame banget, yang mana tentunya banyak sekali haters yang selalu memunculkan rizki Bila para sahabat ya lagi rame, tentunya Bang Bilar dikatakan bahwa tentunya ngikutin adat Minang para sahabat ya. Tentunya ini ada penegasan langsung dari Dedek Lesti di akun Instagram pribadinya. Lesti Kejora tentunya mengunggah sebuah kalimat. Dikatakan calon suami saya asli Padang, kata dedek Olesi dengan tegas persahabat ya Kalau sudah bos babe turun tangan berarti tentunya negara Konoha tidak baik-baik saja Doakan saja persahabat ya mudah-mudahan Tentunya untuk hubungan Lesti dan Bila selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju ke Pelaminan Tentunya ini lagi rame banget di sosial media persahabat ya Asli orang Padang namanya Rizky Bilar ya persahabat ya Itulah tegas dari Dede Lesti diunggahan unggahan nya persahabat ya Membuat para fans tentunya semakin yakin dan bangga kepada Dede Lesti Bahwa Rizky Bilar adalah calon suami terbaik dari Dede Lesti Mudah-mudahan persahabat ya Kita saja haters dan merekona yang selalu iri dan selalu nyinyir untuk hubungan Lesti dan Bilar kita sebagai fans sejati tentunya harus selalu dukung dan kompak Mendoakan hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga nih ada unggahan spesial ya para sahabat ya Tentunya ini adalah unggahan dari FV Lida Lidani 2021 Yang mana menginfokan bahwa malam hari ini siap-siap begadang Lesti Kejora tampil para sahabat ya di Kanser Lida 2021 dengan Tentu sebagai juri dan akan berkolaborasi langsung bersama ketiga peserta malam ini ya Ini kejutan Siapkan cemilan kalian untuk begadang malam hari ini Pak Sabat ya Mudah-mudahan Leslie memberikan penampilan yang sangat spektakuler Dan tentunya memberikan kejutan vitamin bahagia untuk kita semua dan selanjutnya ini ada unggahan spesial dari Aldi Foto nih persahabat kita lihat aja nih ya wow tentunya foto Abang Bilar nih di nya luar biasa banget tentunya dengan tegap dan gagah persahabatnya seperti raja Abang Bilar ini tentunya sudah yakin untuk mempersunting Dada Lesti dan siap untuk menjadi suaminya persahabat ya beberapa bulan lagi kita akan menyaksikan acara pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus buat adalah kesaingan kita dan mudah-mudahan juga untuk hari ini atau sore ini sahabatnya kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar mungkin ini dulu informasi di sore hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar buat mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh